Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang apa itu cloud computing. Ada teman kita yang akan presentasi, Joshua, Elmo, dan Kevin Owen ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil eksplorasinya. Dari aktivitas modul 1 sampai 2 ini, saya Jessica Ganto dengan NRP 2010012 akan mempresentasikan uh, apa itu cloud computing. Lalu uh, cloud computing berikut merupakan beberapa definisi atau istilah istilah cloud computing dari beberapa sumber dari, dari sumber uh, yang pertama itu pengirim daya komputasi. Pengirim daya komputasi database penyimpanan aplikasi dan sumber daya ITI. lainnya sesuai dengan sesuai permintaan menggunakan internet dengan harga ya bayar sesuai pemakaian lalu yang kedua uh, setiap kali anda bekerja atau menyimpan informasi secara online misalnya mengirim email atau menonton video video streaming lalu berlawanan dengan komputer lokal anda atau server di jaringan lokal anda uh, anda itu artinya anda menggunakan komputasi awan atau cloud computing lalu apa saja manfaat dari cloud computing yang pertama itu ada membayarnya lebih sedikit dari untuk memulai bisnis anda ini yang berusaha dengan bisnis lalu uh, bayarnya lebih banyak saat bisnis juga tuh, uh, berkembang lalu yang kedua ada layanan lebih murah karena biaya tersebar di banyak pengguna kemudian yang ketiga ada daya komputasi dan penyimpanan anda sesuaikan dengan yang anda butuhkan jadi anda hanya membayar untuk apa yang anda gunakan oleh keempat ada lebih cepat dan lebih mudah untuk menambah sumber daya baru saat ada membutuhkannya. Yang kelima penyedia cloud memelihara memelihara mengamankan dan menjalankan komputer dan fasilitas untuk layanan cloud. Lalu yang terakhir keenam ada uh, sangat mudah untuk melilis aplikasi atau iklan di mana saja karena semuanya online. Lalu apa itu diri, ada apa saja jenis jenis cloud service yang pertama ada infrastruktur Service uh, Kegunannya itu sebagai daya komputasi, jaringan, dan penyimpanan yang disediakan melalui internet Contohnya itu ada Amazon Elastic uh, Compute, Compute Cloud Atau yang disebut Amazon EC2 Kemudian ada Rexspace Lalu ada Google Compute Engine Yang kedua uh, ada ini Platform As a Service, ada singkat PAAS kegunaannya itu untuk alat yang disediakan oleh internet untuk membuat program dan aplikasi contohnya itu AWS Elastic Beanstalk lalu ada Microsoft Azure yang terakhir ada Google App Engine lalu yang terakhir yang ketiga itu Software As a Service atau singkat SAAS kegunaannya itu untuk aplikasi dan program yang akses dan disediakan layar internet. Uh, contohnya itu ada Dropbox, Slack, Spotify, YouTube, Microsoft Office 365, dan Gmail. Ini merupakan sumbernya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Joshua. Selanjutnya? Eh, sebelumnya, kenakan dulu nama aku Elmo Siusuli dengan NFP 227-008. Jadi di sini aku mau jelasin secara singkat juga apa itu cloud computing, apa itu manfaat-manfaatnya sama apa sih jenis-jenis cloud service itu. Nah, jadi kalau secara internet yang aku udah lihat, komputer cloud itu ada sumber daya IT sesuai permintaan melalui internet dengan harga sesuai pemakaian. Tapi kalau kita lihat dari definisi itu, maka susah dimengerti. Jadi maksud dari komputasi cloud ini sebenarnya tuh kayak komputer, jadi bisa nyimpen akses dan mengolah data dengan mudah. Nah, tapi yang ngebedain itu cloud computing ini pastinya komputasinya jauh lebih hebat, yaitu server. Jadi server ini kita bisa akses di mana saja, sama ada jaringan internet. Jadi eh, permintaan data itu kayak layaknya awan yang yang enggak kelihatan Nah kalau udah dikasih tahu tadi definisinya manfaat dari cloud computing ini pastinya meningkatkan kapasitas penyimpanan tapi di dilihat lagi kalau kompetensi awan ini dapat diatur berdasarkan atau harga yang diberikan oleh layanan jadi semakin kita uh, bayar dengan tinggi penyimpanannya pun akan makin lebih tinggi Terus, kalau tadi dibilang eh, dapat mengakses saja selalu di mana saja selama ada jaringan internet, artinya itu eh, meningkatkan produktivitas. Karena ada data yang disimpan pada cloud, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, asalkan ada jaringan itu. Karena eh, cloud computing ini berbasis internet, jadi, uh, software yang, atau sistem yang digunakan ini pasti selalu diperbarui. Kayak peningkatan keamanan, terus fitur-fitur yang lebih baik sebagai pengguna layanan. Terus selanjutnya ada uh, jenis-jenis call service. Jenis-jenis cloud service ini ada tiga macam. Ada IaaS, PaaS, sama SaaS dilihat lagi di awal ya situ infrastruktur as a service kalau kita lihat dari singkatannya aja itu infrastruktur berarti infrastruktur ini komputasi cloud ini pasti menyediakan lengkap baik bisa dari server menyediakan penyimpanan jaringan dalam bentuk virtual dan juga data center terus yang kedua platform as a service di namanya aja udah platform, berarti menyediakan uh, suatu aplikasi atau fitur yang tersedia mulai dari sistem operasi, penyimpanan data, jaringan database engine, hingga framework aplikasi yang membantu aplikasi untuk dikembangkan. Kesediaan terakhir SaaS atau singkatannya tuh software as a service ini maksudnya tuh uh, mirip kayak yang platform as a service secara konsep, tapi di sini yang membedakan itu menggunakan, uh, kita tuh digunakan terparti. Jadi, uh, sama kayak uh, PES, uh, kayak buat penyimpanan data, jaringan database engine, tapi kita ada batasnya untuk pemakaiannya. Misalnya kayak di YouTube, kalau di Gmail, kalau kita mau nambah penyimpanan, kan kita subscribe dulu buat dapat uh, fitur-fitur yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih, terima kasih teman-teman yang udah present. Jadi, intinya apa? Ada nggak pertanyaan dari teman-teman? Jadi, kalau teman-teman baca bahannya, saya juga nyatat beberapa hal. Terima kasih, teman-teman yang udah present. Intinya, cloud computing itu adalah pengiriman IT resource sesuai permintaan menggunakan internet. Jadi kalau nggak ada internet bisa nggak? Gak bisa, ya. Jadi dia eh, luar biasa banget. Tapi kalau sampai nggak ada internet, nggak bisa. Jadi sangat butuh internet. Kemudian kalau di AWS kata utamanya dengan harga bayar yang pay as you go itu ya sesuai pemakaian. Jadi kalau teman-teman pakai layanannya, pakai fitur-fiturnya, pakai servisnya, teman-teman bayar. Paling gampang buat ngingat-ngingatnya nanti dibawa pulang ke rumah apa sih cloud computing gitu ya. Kalau teman-teman di rumah ada tagihan air? Ada tagihan listrik, betul? Kalau teman-teman pakai, kocorin kan kerannya kan. Begitu dikocorin kerannya berarti teman-teman akan kena tagihan sesuai dengan teman-teman pakai airnya itu. Kalau teman-teman kocorin terus, maka teman-teman akan bayar tagihannya mahal banget ya seperti itu karena airnya ngocor terus. Tapi kalau teman-teman pakai sesuai kebutuhan, ah oh, saya nggak pakai nih, saya mau tutup aja kerannya. Maka teman-teman ketika nanti tagihan bulanannya keluar, maka teman-teman hanya ditagihkan sesuai dengan pemakaian. Nah ini yang ada di cloud computing. Jadi memang kalau dibandingkan dengan yang on premise, cloud computing jauh lebih hemat.